Diogo Costa penjaga gawang berusia 23 tahun. Dalam 13 penampilannya bersama Porto di semua kompetisi di musim ini, dia membuat 7 clean sheet. Menurut diario de Noticias, Manchester United berada di posisi terdepan untuk mengontrak Costa dan Red Devil mempertimbangkannya untuk diboyong ke Old Trafford pada 2023. Mantan gelandang Porto Maniche mengatakan, Diogo Costa saat ini tidak hanya salah satu kiper terbaik di Eropa. Tetapi juga di seluruh dunia, Costa masih terikat kontrak 4 tahun dengan Porto. Ia memiliki klausul pelepasan 60 juta euro atau sekitar 901,8 miliar rupiah. Diogo Costa awalnya mewakili tim B sebelum menjadi penjaga gawang nomor satu klub Portugal pada musim tahun 2021-22. David de Gea masih jadi kiper nomor satu Manchester United. Tetapi. Kontraknya akan berakhir Juni tahun 2023.